halo halo lur gimana kabarnya semoga kalian baik-baik saja ya lur Oke kali ini saya akan membahas sedikit sejarah terbentuknya merek Honda kalian kan Honda Motor Company pabrikan asal Jepang itu bukan hanya memproduksi motor dan mobil tetapi juga produksi seperti truk ATV generator listrik hingga peralatan taman didirikan pasca perang dunia 2 Honda telah bertransformasi menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar saat ini Menurut laman Forbes, Honda Motor adalah pabrikan kelima terbesar di dunia, di bawah Toyota, Volkswagen, Daimler, dan BMW. Sampai saat ini Honda mencatatkan banyak sejarah, dari kesuksesan hingga kegagalan. Beberapa di antaranya tergolong cukup unik. Misalnya sejarah pendiriannya yang ternyata dimulai dari pembuatan sepeda bermotor. Diolah dan dirangkum dari berbagai sumber, silahkan disimak Lur Pendiri Honda tidak memiliki pendidikan formal. Beberapa pebisnis sukses faktanya tidak menempuh pendidikan formal dan mendapat gelar dari sana. Salah satunya adalah Soichiro Honda. Tercatat, dia tidak memiliki riwayat pendidikan formal. Menurut laman World Honda, jejak bisnisnya dapat dilacak saat usianya 15 tahun. Saat itu, dia pindah ke Tokyo untuk mencari pekerjaan, dia kemudian mulai bekerja di bengkel art Artsokai pada 1922. Menariknya, Pekerjaan ini tidak berhubungan dengan mesin, dia justru menjadi cleaning service dan pengasuh anak pemilik bengkel. Meski demikian, karena dianggap berbakat, pemilik bengkel itu memberikan kepercayaan pada Honda untuk membuka bengkel cabang di Hamamatsu. Nah disinilah dia mulai berkreasi, dari mulai membuat ring piston dan felt dengan jari-jari logam pasca perang berbekal pengalamannya dia memulai proyek untuk memasang mesin pada sepeda yang akhirnya menjadi cikal bakal sepeda motor dia memanfaatkan mesin bekas perang untuk membuat kendaraan ternyata respon masyarakat sangat bagus Honda meninggal pada 1991 di usia 84 karena penyakit liver meninggalkan istri dan tiga anak sebelumnya pada 1973 Honda memutuskan pensiun dan menyerahkan tampuk kepemimpinan perusahaan ke Kiyoshi Kawashima. Cikal bakal Honda adalah mesin sepeda. Masih menurut laman World Honda, pertama-tama yang dijual perusahaan ini adalah sepeda bermesin. Ceritanya, pada September tahun 1946, Soichiro memunjungi rumah kawannya, Kenzaburo Inukai. Di sana, ia menemukan sebuah mesin kecil. Mari gunakan ini untuk sepeda, ujar Honda pada Inukai. Honda kemudian melakukan riset bersama dengan 13 pekerjanya di sebuah bengkel kecil yang diberi nama Honda Technical Research Institute. Di sini ia berhasil membuat sepeda bermesin menjadi motor dengan mekanisme sederhana. Melampirkan mesin tambahan untuk sepeda sebetulnya bukanlah ide baru. Di Inggris, ini sudah dilakukan, bahkan diimpor ke Jepang sebelum Perang Dunia II berlangsung sepeda motor yang pertama kali diuji coba oleh istri Honda sendiri Sachi akhirnya terjual dan mulai saat itu mulai dibicarakan dan jadi bahan obrolan dari mulut ke mulut terus membesar dan akhirnya mendunia keberhasilan tersebut sebetulnya juga dikondisikan oleh keadaan Jepang yang sangat terpuruk pasca perang saat itu tidak ada kendaraan yang bisa digunakan untuk mengantarkan barang kebutuhan sehari-hari kecuali sepeda maka sepeda bermesin yang dibuat Honda sangat sesuai dengan kebutuhan saat itu. Honda Civic adalah jawaban dari krisis minyak. Sejak 1960-an, harga minyak dunia ditentukan oleh OPEC, yang awalnya dibentuk oleh Irak, Iran, Arab Saudi, Venezuela, dan Kuwait. Tugas utama mereka adalah menjaga stabilitas harga minyak dunia dengan cara mengkoordinir kebijakan negara anggotanya yang terkait dengan perdagangan minyak. Namun, Mulai 1973 hingga 1975, OPEC membuat kebijakan agar negara anggotanya mengembargo perdagangan minyak dengan negara barat. Penyebabnya adalah stagflasi Amerika Serikat AS karena Perang Vietnam. Mereka berharap dengan kebijakan ini, pendapatan negara anggota dari perdagangan minyak lebih stabil. Kelangkaan ini berdampak pada industri otomotif, di mana harga minyak di stasiun pengisian bahan bakar semakin mahal. Saat itulah Honda menciptakan Civic, yang, menurut laman 10 Facts About, adalah solusi untuk mengatasi krisis ini. Civic langsung melejit di pasaran karena menjadi solusi moda transportasi yang hemat bahan bakar. Dengan modal mesin 1,2 liter, mobil ini mempunyai pembakaran yang lebih efisien, dan tidak membutuhkan catalik converter, berbeda dengan model-model kompak AS yang ada saat itu. Bahkan, menurut laman autoblok, Honda Civic berada di posisi keenam sebagai model terlaris sepanjang masa. Dijelaskan, mobil yang telah berusia 9 generasi ini telah terjual hingga 18,5 juta unit. Nah itulah sedikit rangkuman dari beberapa sumber tentang sejarah terciptanya merek Honda. Semoga bermanfaat. Terima kasih lur.